Aduh. Galak. Start yang Yang hitam itu. berantem, guys. Oh my god. boleh berantem. guys lihat kucingnya mau berantem ya. Itu kucing gayan nih guys. Kayak nah, ini kucing liar juga sama cuman dia enggak tahu di mana tempatnya. Lihat, oh, ya, mau berantem. Oh, bangkat. Sus, sus, sus. Lala, ah Hah? Animeдо? <Ethiopian Butter> mana? <spicy> dia <truthful>. <playful> mau ajak main aja ya guys ya bentar <SILENCIO> tuh lihat ucengnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat kalian katlo pokoknya tonton terus videonya awis undanesa dan jangan lupa buat kalian di like juga di share juga ya guys ya dan dukung juga channelnya saya dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya guys ya kita lihat uh, kita lihat kucingnya mau pada berantem juga yang ini yang hitam yang itu punya saya yang ikut nongkrong sama saya di sini bareng teman-teman saya juga mati lagi ini habis sepertinya guys Look ajak main dulu, guys. Kucingnya hmm. nah, kalian puasanya mudah-mudahan pada lancar semua, ya guys. Ya, malam ini saya tuh nggak sengaja, nggak sengaja bawa kamera juga kesini main nongkrong sama teman-teman. Nah, terus hmm, ada kucing lewat ini, kucing warna ya, hitam ini Kucingnya bagus banget ya, guys. lihat Aduh galak oh my god <tuh> <tuh> <tuh> galak sumpah sumpah, <tuh> ya? <tuh> sumpah galak ini kucing guys dia gigit ini loh guys nih, gigit gak <tuh tuh> bisa galak ya tuh ngerti guys Lihat. kucingnya galak guys puji gua ngeliatin nih, terlihat guys. kasih ini kuncinya ah, galak banget loh sampai gigit tanganku nih. Ini gigit digigit sini. Ini digigit. Hmm. Makannya rumput ya. Sudah dikasih makan lagi guys. Sudah guys ini galak, ini galak. Hmm. ini yakin galak ini kucingnya ini. jinak tapi galak ya, keren ini kucing. Main dulu, guys. Jika pokoknya itu tinggal saya, salah sasana sih. Hitam, hitam banget, hitam banget nih. Nah, ya. uh, uh, uh. Ayo coba, menurut kalian ini kucing jenis kucing apa, guys? Ini kabur lagi asem. Guys. Ma, Bang ngajak main kucing si Blacknya itu sudah selesai. dannya kabur ke sana, guys. Kucingnya kabur ke sana. Ini, lari guys. Nih. Dia ya, dari tadi diem aja, guys. Mempet di sini liatin saya main apa. lihatin saya ngajak main kucing yang hitam itu tadi si Black lihat kucingnya galau kalau ini mah eh... lihat ini mah nggak pernah gigit loh guys ini kucingnya nggak pernah gigit saya coba yang barusan yang warna hitam ya gigit saya loh gigit saya sini nih sini kalau ini nggak pernah gigit bagus oh. saya dulu saya dulu Gek eh saya dulu terus Hai, hai hey, penonton! Eh, hey. jangan lupa buat kalian, touch Aduh, saya dulu hapus. So. Ini bos, ini kudanya, guys. Nih, saya nongkrong di sini, ngikut nongkrong di sini nih, lihat. Saya dulu, hai hey, guys, Hei ada puasa enggak? Kalian, guys, Tuh, lihat. Oh, oh, oh, oh. Nah, aduh, padahal lihat, kita sengaja tak taruh di rumah. Malah, dia ngikut keluar nih, petis ke sini guys. Lihat kucingnya, tuh, lihat ini kucingku, guys. Aduh. Hmm, lihat, tuh, lihat nanggung. Dengan ku digigit ya siakin malah di sini nih. Hmm. Sini digigit aja. Oh my god! Ternyata dia masih mau main, guys. Di kucing yang si black ini tuh. Kayaknya tadi udah kabur loh, udah pergi ke sana. Sekarang dia nyamperin lagi lihat. Ini dulu bos. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen Oh, bye bye. Naik <tuk>